guys hari ini kita akan tutorial cara membersihkan panel dengan alat kain pel dan sikat cuman dua orang ini guys jadi <tuh> kita akan membersihkan panel dengan alat manual. Oke. Okay. Pertama kita gosok di bagian pinggirnya ini ya guys. Ini terlalu kotor ini panelnya. Makanya harus dibersihkan. Kemudian kita menggunakan kain pel dan Alat ini, ini enggak tahu namanya. Kalau di Indonesia, seperti ini, jadi kita akan ngepel panelnya, mau air. seperti ini diponsek terus sebenarnya ada alatnya sendiri yang pakai mesin cuman ini kita menggunakan alat manual ini kalau panelnya terlalu kotor berpengaruh ke hasil tegangan listriknya ya guys makanya kita harus membersihkan ini panelnya Ini ada banyak cara untuk membersihkan panel ini. Ini kita menggunakan cara yang hemat biaya. bermodalkan kain pel sama sikat udah maksimal bersihnya tinggal pakai alat ini jadi gini caranya Menghilangkan air yang kotor, mungkin ada yang di Indonesia mempunyai panel tenaga Surya bisa dengan cara ini membersihkannya yang hemat biaya dan nah, hasilnya perbedaannya juga cukup kelihatan hasilnya lumayan bersih. udah dua tahun semenjak dipasang makanya lumayan kotor guys mau cerita sedikit ya terkait masalah kerja di Jepang apakah boleh nyari sampingan gitu? di luar jam kerja atau di waktu hari libur nasional Jepang sebenarnya kita sebagai kensuse atau pemagang di Jepang itu enggak boleh nyari sampingan di luar perusahaan gitu ya karena itu menyalahi aturan pemerintah Jepang larang sama pemerintah kalau kita pemagang ngelari sampingan di luar perusahaan Apalagi kayak saya statusnya pemagang nggak boleh tapi ya inilah kehidupan di Jepang sama seperti di Indonesia apa sih yang nggak bisa ini saya juga sebenarnya ini daripada nganggur libur panjang ada kerjaan sampingan ya saya ambil aja lumayan buat beli jajan ini kalau Arbaito tuh nggak disarankan buat ya dari saya untuk para kan selesai atau pemagang di Jepang. Karena ini bisa berurusan dengan kepolisian atau pihak-pihak yang mengurusi atau melindungi kita di Jepang selama kita magang. Ini enggak dianjurkan ya buat kalian yang masih di Jepang atau punya niatan mau arbaito saya nggak menganjurkan karena resikonya lumayan berat ya beginilah aktivitas di luar jam kerja perusahaan atau di hari libur nasional depan. daripada saya nganggur ada yang ngasih kerjaan ya nggak masalah saya ambil yang penting yang ngasih kerjaan itu bisa ngelindungin kita kalau kita udah masalah kerja di luar jam kerja perusahaan itu pendapatannya lumayan loh guys per jamnya bisa 1200 atau sekitar 125 per jam cuman ya itu resikonya juga lumayan besar kalau untuk para susek atau pemagang Jepang ya dengan alat seadanya kita Bersihkan panel ya, yang hemat biaya dibandingkan cukup terlihat, ya guys, tentara yang sudah dibersihkan dan yang belum. yang kotor panelnya Tarik seperti kotor kita elap pakai kain seperti ini tinggal dielap pinggirnya hasilnya seperti ini guys